Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat Dengan Supa'at channel Channelnya pendidikan Dan motivasi Semoga keadaan sahabat Kali ini juga Dalam keadaan sehatul afiat Dan selalu dalam bendungannya. Kali ini Kita akan Mencoba Mengaplikasikan hand system atau penghitungan menggunakan jari tangan dalam bentuk penjumlahan ini diperuntukkan untuk anak kecil yang baru belajar menghitung pengenalan angka-angka dan penjumlahan dan juga bisa diaplikasikan untuk pembelajaran di kelas SD siswa SD kelas rendah kelas 1,2,3 dan cukup mudah mengaplikasikannya insyaallah sangat berguna namun sebelum kita mengaplikasikan ke cara menghitung penjumlahannya dengan menggunakan jari tangan kita perlu menanamkan konsepnya dulu jadi tolong konsep ini diingat, diperhatikan dan Diajarkan ke siswa, bapak ibu yang terhormat. Ini tangan kanan dalam keadaan dikepal, awalnya atau semua jarinya dilipat. Cara menghitungnya sebagai satuan, ya tangan kanan jari jemarinya sebagai satuan. Ini menghitungnya mulai dari telunjuk, satu, dua, tiga. Empat lima, kalau lima begini, kemudian dilanjutkan enam tujuh delapan sembilan, dan untuk yang tangan kiri juga sama, tapi nilainya puluhan, jadi menghitungnya dari sepuluh, sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh. 80, 90 nah mari kita mulai mengaplikasinya mengaplikasikannya dalam operasi penjumlahan. untuk sisi pertama di bawah 5, kita singkat bali. misalnya ada soal seperti nomor 1, 1 ditambah dua sama dengan berapa jadi satu kita hitung satu yang kanan, karena satuan semua satu kemudian ditambah dua berdirikan dua jari lagi 12 jadi seperti yang kita tanamkan konsepnya tadi pertama konsepnya adalah mulai dari hitung kalau ini dilepat satu satu satu kalau ibu jari Hai ber berdiri berarti kalau begini enam tujuh ini karena begini jadi satu dua tiga di jawabannya untuk yang nomor satu ini adalah tiga. Kemudian untuk yang nomor dua, nomor selanjutnya, untuk hitungan di bawah lima, tiga ditambah empat. di tangan kanan kita kepal semua. Kemudian mulai menghitungnya dari telunjuk berdiri sampai tiga. Satu dua tiga kemudian ambil lagi empat karena ditambah empat satu dua tiga empat jadi ini lima enam tujuh jadi hasilnya adalah 7 kalau yang di atas lima tapi bukan puluhan kita coba aplikasikan dengan tangan kanan tapi nanti yang kiri pasti ikut D 5 ditambah 6 5 ditambah 6 mulainya dari telunjuk hitungnya 1 Diambil 5 1 2 3 4 5 Dihitung lagi ditambah 6 hitung lagi 6 1 2 3 4 5 Dilipat semua kalau kelima yang kedua kalinya berarti berdiri satu ini puluh lima enam sudah selesai enam ini, ini puluhan sepuluh ini satu berarti sebelah sepuluh dengan satu sebelas di sebelas bagaimana dengan soal yang nomor empat kita coba lagi bersama-sama yang nomor empat sahabat tujuh kita hitung mulai dari telunjuk angka satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ditambah 8. kita hitung lagi mulai dari satu, tapi ini yang berdiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tadi sudah lipat begini, saya lupa. Ini harus berdiri satu. Jadi kita ulangi, satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ditambah delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi ini lima, ini sepuluh, sepuluh dengan lima, lima belas. Jadi tujuh ditambah delapan sama dengan lima belas. Nah, kita sampai ke nomor 5. 8 ditambah 9. Coba. satu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini 10, ini tiga eh 5 6 7. Ini 1 10, ini 7 berarti karena di sini 5 kalau ini berdiri. Ibu jari. 5 6 7. Berarti 17. Jadi 8 ditambah 9 hasilnya 17. Bisa dimengerti yang sahabat? Mudah sekali. Kita beralih ke isi kedua di atas 5 atau kita singkat dengan dili. Nomor 1 puluhan ini penjumlahannya 10 ditambah 20 berarti ini puluhannya satu kita tulis 10 di sini atau diingat bahwa puluhannya satu satu kemudian ini puluhannya 20 berarti puluhannya dua satu dua karena puluhan jadi tangan kiri jarinya didirikan mulai dari satu ini ditambah dua di tiga yang satuannya 0 dengan 2. Jadi 0 tidak berdiri. Kemudian ada 2 ini berdiri 2. 1, 2. Jadi ini puluhan 10, 20, 30, 2. Jadi hasilnya 10 ditambah 22 sama dengan 32. Yang nomor 2. Ini 12. Yang di depan ini puluhannya adalah 1. Kita berdirikan langsung satu tangan kiri. Yang ini 25, puluhannya 20. Atau di depan ini dua. kita berdirikan lagi 2. 1, 2. Ini satuannya, dua Ditambah 25, ini satunya 5. Ini. Berarti tangan kanan. 1, 2. Ya. Ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini menghitungnya mulai dari 5 6 7 7 ini puluhnya 1 2 3 37. jadi 10, eh, 12 ditambah 25 sama dengan 37 begitu uh, mohon dipahami kembali konsepnya untuk yang nomor 3 saya agak pelan mulai 26 puluh enam ditambah tiga puluh dua. Dua puluh enam ditambah 32, puluh dua. Puluh hanya tiga. Yang satuannya 6, 26, dan 32, satuannya dua Jadi 6 tambah dua. Satu dua tiga empat lima. 6 ditambah 2 1, 2 Jadi menghitungnya satuannya 5, 6, 7, 8 Yang puluhannya 5 Berarti 58 Jadi 26 ditambah 32 Sama dengan 58 Yang nomor 4 35 ditambah 44 di ini puluhannya tiga, satu, dua, tiga, ingat puluhan tangan kiri. Yang ini 44, satuan, puluhannya 4. Kita berdirikan lagi 4, satu, dua, tiga, empat. Yang satuannya 35, lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Dan lawannya yang satuannya 44 itu adalah 4 kita berdirikan lagi empat mulai menghitung dari satu dua tiga empat jadi menghitungnya karena ibu jari berdiri mulai lima lima enam tujuh delapan sembilan jadi satunya sembilan puluhannya lima puluh enam jadi hasilnya tujuh puluh sembilan 35 ditambah empat puluh empat sama dengan tujuh ini kita coba lagi di pelan untuk soal yang terakhir contoh soal nomor lima 35 puluhannya tiga ingat puluhan tangan kiri berdiri satu dua tiga yang ini lawannya 21 berarti puluhannya dua kita hitung dua satu dua lalu ini sudah berdiri semua lipat dan diganti dengan ibu jari hitungannya lima puluh dan yang satuannya 35 adalah 5, 21 satunya satu berarti 5 ditambah satu tangan kanan karena satuan 5 ya satu dua tiga empat lima ditambah satu satu jadi ini lima lima puluh yang ini lima enam jadi hasilnya 56. jadi 35 puluh ditambah dua sama dengan 56. Begitu, teman-teman sahabat, bapak ibu, guru yang terhormat, atau bapak ibu yang ingin mengajari sis anaknya putra-putrinya di rumah, insya Allah ini akan lebih mudah diaplikasikan dan lebih mudah dipahami oleh putra-putri bapak ibu. Atau siswa-siswa, ibu, bapak, guru, dan teman-teman sekalian yang terhormat Demikian pertemuan kita kali ini Semoga bermanfaat Salam Supaat channel Jangan lupa like dan share Terutama subscribe-nya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh